Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan kali ini langsung saja persahabatan mendapatkan kebahagiaan dari Bunda Lesti yang baru saja mengunggah foto momen ketika di acara Buk ber Mamayu persahabatnya, masya Allah penampilannya sungguh luar biasa memakai tentunya baju warna hitam persahabat serba hitam ini tentunya warna yang sangat favorit sekali ya luar biasa makin cantik makin berkarisma dan tentunya auranya pun selalu terpancar dari raut wajahnya Bunda Lesti, ini Masya Allah akhirnya diposting juga di feed pribadinya Bunda Lesti dan tentunya Bunda Lesti kejora pun di sini menuliskan sebuah kalimat kita langsung ke sahabat ya caption Bunda Lesti Bismillahirrahmanirrahim Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Masya Allah, Tabarakallah itu kalimat yang ditulis Yang diunggah oleh Bunda lesti Kejuara Masya Mudah-mudahan sehat terus untuk Bunda El Selalu bahagia Dan apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan dan dilancarkan Amin Dan tentunya persahabatnya respon pun Begitu banyak diberikan Di antaranya dari konstani Rinaldi Masya Allah tabarakallah Bundanya Abang Fatih Istrinya Papa Bilar cantik banget Ada juga tanggapan lain Dari akun Instagram Ismail Kaneka 7 mengatakan cinta dari Turki aku sangat mencintaimu dan negaramu. Wow. Luar biasa persahabat Begitu banyak respon yang positif diberikan untuk Bunda Lesti Karena penampilannya memang cantik banget persahabat Kemudian juga Bunda Lesti Kejiwara pun Ini baru saja memposting kembali unggahan dari Renzi Lazuardi Yang tentunya semalam mampir ke rumah Leslar Apapun yang dilakukan semalam persahabat Kita hanya bisa Menunggu dan mendoakan yang terbaik. Semoga ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari Leslar Family. Karena tentunya kita dibuat penasaran sekali, para sahabat. Apa yang dilakukan tentunya oleh Kak Zenzi, keakhiran Afari, semalam di rumah Leslar. Mudah-mudahan ada cidukan, ada kabar yang membuat kita pastinya happy, para sahabat. Ya. Bismillah, doakan yang terbaik untuk idola kita. Kemudian juga, persahabat, selanjutnya kita mampir ke unggahnya up Makeup. make Makeup pun ini mengunggah sebuah postingan. Persahabatnya ini ruangan kamar, namun begitu cantik dan indah sekali, persahabat, ya ruangannya. Kita juga dibikin salvo kalimat yang diunggah oleh Kariski Makeup. Di situ dikatakan, Thank you, Lesti Kejora. Berkah selalu. Berterima kasih kepada Bunda Lesti, persahabat Kariski Makeup. Semakin membuat kita penasaran kembali nih Ada kejutan apa yang tentunya disuguhkan oleh Lesnar nanti Bismillah, apapun itu Semuanya lancar dan sukses, amin Kemudian persahabat kita simak juga di sini ada sebuah postingan, wawancara langsung dari pihak KPI persahabat ya situ ada sebuah kalimat pertanyaan Berarti memang ada kemungkinan Artis-artis persahabat, perhatikan dulu yang dihukum secara sosial, itu memang nanti kedepannya juga bakal ada di TV lagi ini pertanyaan dari Mas Wawan persahabat ya, namun tentunya kalian harus memang disimak baik-baik unggahnya ada di Akun keepcom persahabat, salah satu fanbase Lester juga didengarkan dan dirisapi baik-baik, tegas dan jelas Untuk jawaban dari KPI itu tidak pernah memblacklist Atau memboikot artis manapun Jadi bisa kemungkinan, persahabat, idola kesayangan kita Bisa kembali tampil di layar kaca Bismillah saja, kita doakan yang terbaik untuk Lesti Rizky Bilar, persahabat bisa kembali tentunya tampil di layar kaca untuk menyuguhkan kebahagiaan buat kita semuanya Tidak bisa menilai secara hati orang Ini langsung dari pihak KPI yang menyampaikan Persahabat Atau orang tampi, karakter yang diciptakan Kalau dia di kontennya begitu ya kan katanya persahabat Pasti dia akan Kalau jelek pasti dibilang jelek tapi kalau bagus persahabat pasti dia diapresiasi tuh masalahnya persahabat ya kalau sudah diresapi maksud dan tentunya penyampaian dari pihak KPI itu tidak pernah memblacklist atau memboikot artis manapun tegas siap ya, persahabat doakan yang terbaik pokoknya untuk leslar semoga persahabat kembali tampil di TV Selalu menunggu kehadiran idol kesayangan kita Apalagi Bunda Lesti, rasa beri tunggu sekali performance-nya di televisi Semoga selalu memberikan kejutan untuk kita semuanya, amin Masih menunggu kabar terbaru lainnya dan menunggu kabar baik dari Lesla Family Tetap stay tune di channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar